Oh, Ditanya tuh Bilang bahapa, apa? sim bawang sini sudah lihat nah itu aja oh ya permisi Oh, sudah anu wow. semua. Oh. Mm -hmm. nah tak timbang Niku kamu mau gerap di tengah, paling diganggi loh, karena kirang mbak Niki mesti harus timbangin <laughs> di awet ini ini mau kasih bro bro Tambah apa, nih? apa? apa, nih? apa? Eh, iya wah ini spot Coba banget. Yo. Bisa enggak? Yo. Yo. Ini Mbak enak Eh. Coba tim. Coba. Bang.